Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian Berjumpa lagi dengan saya, Soleh Masih di Fatih Channel Kali ini yang akan kita bicarakan Adalah persoalan Zuhud Zuhud adalah Istilah dalam Aliran Tasawuf Yang artinya adalah Meninggalkan kemewahan dunia Jadi hidup Mengasingkan diri Dan menjauhi urusan-urusan dunia dulu ketika awal Islam, itu banyak para zahid zahid itu adalah orang yang zuhud itu, itu banyak yang mengasingkan diri hidup di goa, hidup di gunung, menjauhi keramaian dunia harta yang tadinya banyak pun, mereka tinggalkan dan hidup sederhana Salah satu contoh misalkan Ibrahim bin Adham Beliau itu adalah awalnya putra mahkota Lalu menjadi raja Hidupnya itu banyak harta Tapi ketika setelah menjadi seorang Zahid Dia mengasingkan diri hidup di gunung atau di hutan Dia makan hanya dari menjual kayu bakar Menjadi orang miskin saja Kata orang-orang yang Zuhud, kata Zahid bahwasanya dunia itu bagaikan ular, lembut dipegang, tapi bisa mematikan. Kalau sudah dia menggigit kita, bisa mematikan. Maka dunia itu harus mereka tinggalkan Dulu, Zahid awal-awal Islam, itu seperti itu, yang namanya meninggalkan kemewahan dunia itu, itu yang efeknya kan kita menjadi miskin. Jadi seolah-olah dulu itu, kalau menjadi Zahid, atau menjadi Sufi, seorang Tasawuf, itu harus hidup miskin, menjauhi kemewahan dunia. Orang-orang sufi itu melihat contoh yang dilakukan oleh Rasul. Dulu juga Rasul tatkala mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, tatkala melihat kemewahan yang e, sudah tidak terkendali, yaitu di masyarakat jahiliyah, Rasul sering mengasingkan diri ke gua Hiro Nah, di sini ini ada contoh dari Rasul Tatkala kita melihat kemaksiatan Melihat orang sudah bermewah-mewahan Rasul juga waktu itu menghindar Yaitu sering berholwat -e di Goa Hiro Sebelum mendapatkan wahyu itu Nah ini orang-orang Zahid itu melihat ini Sebagai yang dilakukan Rasul pun ada bertalian dengan hal ini Maka mereka banyak yang mengasingkan diri Nah pertanyaan berikutnya Apakah untuk sekarang ulama Sufi sekarang Apakah dalam zuhud, pandangan zuhudnya itu sama Yaitu harus meninggalkan kemewahan dunia dan hidup sengsara Apakah sama seperti itu? Nah untuk sekarang sudah agak berbeda sepertinya Para sufi sekarang memahami zuhud adalah persoalan mental Bukan materi yang ada, yang ada di samping kita Kita punya rumah banyak, kita punya mobil banyak itu kan bersifat materi. Zuhud itu mental, sebetulnya bukan materi. Contoh begini: saya memiliki banyak harta, saya punya rumah lima, punya mobil 10 yang mahal-mahal. Tapi saya merasa bahwa saya tetap miskin karena apa yang saya miliki, rumah yang banyak, mobil yang banyak itu adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan ke saya. Jadi, tatkala suatu waktu rumah saya yang banyak, mobil saya yang banyak itu harus tiada dari tangan saya. Dengan apapun caranya, apakah itu dengan ada yang nyuriin, misalkan, kita nggak menjadi ganjalan dalam hati. Karena itu milik Allah, di saya hanya dititipkan, dan itu akan kembali lagi kepada Allah. Jadi, kalau menurut ulama sekarang para sufi sekarang kita itu dalam urusan harta itu harus seperti tukang parkir jadi pagi-pagi menjaga motor banyak tatkala sore motor itu pada enggak ada pada diambil oleh yang punyanya dia datang ke rumah ya biasa-biasa aja tidak merasa kehilangan karena motor yang saya jaga tadi itu adalah motor orang lain atau kendaraan orang lain dalam harta apa yang saya jaga tadi apa yang saya kuasai itu adalah milik Allah sekarang harus kembali kepada Allah kita tentu nggak akan merasa apa drop nah, seperti itu nah jadi zuhud itu adalah persoalan mental bukan persoalan materi Jadi kalau anda saat ini kebetulan banyak harta itu tidak menjadi persoalan tetapi kalau anda merasa bahwa harta itu adalah milik Allah. Tak kalah harus dikeluarkan, tak kalah harus tiada, itu tidak menjadi persoalan bagi bagi anda. Nah itu anda sudah zuhud sebetulnya, walaupun anda banyak apapun. Tapi ada konsekuensi tentunya. Tapi ada ciri-ciri tentunya. Apakah dia mau beramal dengan hartanya? Tapi kalau orang banyak harta, kemudian zakat pun gak mau, ya itu udah kelihatan. Sudah kelihatan berarti itu tidak zuhud seperti itu. Nah jadi intinya bahwa persoalan zuhud itu adalah persoalan mental sebetulnya. Yang dalam agama tentunya adalah konaan. Merasa cukup. Sedikit atau banyak kita selalu merasa cukup. Banyak cukup, sedikit pun cukup. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.